Ah, Assalamualaikum Tengahnya Apa khabar bisik kita Jadi kami di kampung Binoni Seberang ah, Jadi ah, ini program kami Iaitu ah, Program Info on wheels ah, Daerah Papar Dan sebelum itu Mohon subscribe, like Mr. Macenal dan tekan notifikasi button ah, Ini dia Kita di Dewan Mini Kampung Binoni Seberang Dan juga kita bersama-sama dengan PKD Binoni uh, Pusat Khidmat Desa uh, Bersama-sama dengan penerangan lah Untuk program uh, pada petang itu Dan inilah dia uh, Kita punya ketua kampung yang sangat Sangat uh, berbesar hati Menerima jabatan penerangan di sini Mengadakan program bersama warga kampung Yang sangat bersemangat lah Ya, kita ucapkan terima kasih kepada kerjasama semua Penduduk kampung Bino ni seberang Kamunya tu, burung-burung mamis dia datang kemari Nah, ini juga kami sediakan bahan penerbitan uh, Jepang dan penerangan, ada bulanjawan, ada pasal uh, 5G Semualah kami bawa Dan uh, ada juga di kalangan uh, daripada kaum hawa Ibu-ibu pun datang juga pada petang itu Kami sangat uh, apa berbesar hati lah dan uh, sekejap lagi kita akan mulakan sesi uh, ceramah kita. Jadi sama-sama kita ikuti video ni, guys. Okay, kita sama-sama tonton dan uh, ambil uh, perhatianlah. Barakallah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wabillahalim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pemusnah ribuan ribuan ribuan pencul saya amati awalnya awal bulan. Puan Soekarni Asur, Wakil uh, Pegawai Penangan Daerah Papua, C. Nuril Fiana, Nuril Fiana Ros, Nur Salid, Pengurus PKD Kampung Seberang Pinang, uh, Adik-adik Puan, puan yang saya berikan sekalian. Alhamdulillah, uh, sebenarnya COVID yang langsung peta ini uh, bukan secara rasmi ataupun protokol cuba kita santai-santai dulu. Majukan Covid tapi uh, kita bersama sama dapat berlawan dapat tahu dari hari ke waktu tapi lawan Covid tapi jadi selera. Jadi alhamdulillah dengan, dengan uh, usaha yang kita boleh a telah dipacu untuk uh, mencapai ini dan uh, sekali lagi saya terima kasih Jadi kita mulakan uh, ini mengenai ini, program vaksinasi paksaan dan juga apa kita uh, ini kita da daftar pendaftaran untuk program ini di My oke Oke. Okay. Um, dalam aplikasi MySiapkan, dia sekarang ini ada yang terbaru, di uh, mana penonton, pada mana yang ada kandungan sebelumnya, anak uh, yang belum ada telepon, atau ibu bapak yang masih kurang perlu menghilangkan rezeki di telepon pintar, boleh mendaftarkan. Uh, golongan-golongan ini dalam aplikasi My Sehatra untuk program vaksinasi kebasaan. Caranya mudah kita, kita masuk di aplikasi My Sehatra uh, di sini. Sangat mudah. Uh, nah, ini aplikasi My Sehatra. Selanjutnya begini keluarkan, kan? Nah, gini begini kan? Oke okay. tuan dulu tunggu, -tunggu ini. Nah, di situ jadi kita update Kita update Update sudah Kalau ada lalu Kita update aplikasi kasih MySJFK itu Oke okay, sementara menunggu dia update Kita lagi cerita di Oke okay. Apa kepentingan uh, untuk kita memberi vaksin untuk pengumuman uh, tuan-tuan-tuan vaksin yang ada di sini ada dua satu Pfizer yang kedua uh, si November dari China yang baru saja uh, sampai di negara ini yang baru jadi kedua-dua vaksin ini memang uh, di, di apa? Di reka payu injinirin secara bioengineering bio injinirin jalan uh, untuk menghalang uh, ini uh, virus COVID-19 masuk dalam tubuh kita dan kita membina sistem imun di darah badan. Okay, jadi ya, cara Vaksin ini dia bukan percengkupan Kalau obat kita mencegat daripada benda itu masuk, dan dia memulihkan Tapi ini, dia lagi, kalau vaksin uh, Dalam bahasa muda, ya Dalam bahasa muda, kita kena suntik vaksin Dia, dalam badan kita ini Bila dia suntik saja, dia bagi satu Apa? Dia sebagai satu maklumat dalam kita punya ini sistem pertahanan pertahanan badan dalam badan kita ini banyak nih antibody ah, jadi kita yang mengasidik jadi informasi apa tu yang kurang itu antibody kita yang akan respon apa kita ada apa itu ini apa itu, virus kita masuk saja. Nah dia akan kalah virus itu daripada terus membiarkan Dalam tubuh kita itu, pasang mudah tapi yang lebih detail, motor boleh merujuk uh, kepada makan papan perubahan tanah. Tapi untuk pasang mudah yang kita tahu di sini, vaksin itu yang membina sistem antibodi dalam badan kita, perkara dalam badan kita, berbeda dengan tempat-tempat ya dia tapi ini dia supaya badan kita kuat, tentang atau virus Saya punya kumpah sendiri, sudah matang sindik Dia kesannya Tuhan, dia tidak rasa apa-apa, hanya lemam sebetulnya Dia tidak lemam, tidak hati, okey sebetulnya nah, Beliau tidak rasa apa-apa, jadi itu itu uh, kesan dia bergantung dengan masing-masing uh, lah masing-masing ini -masing, ada antibodi yang berbeda, nah, jadi jangan risau lah okay, uh, jadi uh, maiz cacara itu saya guna sedikit lah uh, ataupun vaksin itu vaksin itu sebenarnya peluang kita itu adalah ubat ataupun Terjegah uh, bagi uh, diri kita daripada kita uh, ke keluarga kita uh, Kalau kita pikirlah uh. Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya bukan Yassur uh, daripada penyebab pendarangan daerah papa Oke, okay, mereka, saya hanya menyentuh sedikit tentang uh, bukan saya ingin memperkenalkan pusat rahmat rakyat Yang ada di penyebab pendarangan daerah papa Ya, mungkin ramai yang tidak tahu di pejabat kita ada satu di, uh, satu unit yang mengendalikan semua poster-poster yang kamu nampak tuh uh, gambar agung, gambar kita punya menteri-menteri, uh, semua di bawah unit pusat bangku rakyat Sekarang nah, macam meditera, covid, semua memang ada di sana. Oke, okay? jadi kepada punya anak-anak. kepejabat kami, memang kita alu-alukan, jangan risau, semuanya tidak tidak ada bayaran. Tegari -tegari. tapi jangan jangan risau, daftar saja, takut dan vaksin kan? Sebenarnya eh, pihak KdM akan memastikan siapa yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan vaksin. Macam grup kita daftar dulu, kita layak. dipatuhi. Sekiranya tidak, dia akan, dia boleh dendam secara maman, ini, lella, ini yang dengar, kan, ya. kalau orang yang ada, ada penyakit di badan, perlukan disuruti. Yang sudah ada penyakit di badan, macam tinggi, kampus, sawan, dan banyak mengidap ministral. Itulah ke keperluan kita mendaftar di My Sejahtera. Di My Sejahtera itu kalau dibuka Sudah ada permintaan. apakah sejarah penyakit Maksud sejarah penyakit itu mungkin kita sawah Karena sakit jalan terluka, sakit apakah Karena gunas di sana, maksudnya retik Kita retik supaya pihak kesehatan dapat menasihkan Para yang boleh disuntik dan tidak boleh disuntik 18 tahun ke atas kan untuk menerima suntikan yang, yang pertama ini untuk Perlena Roman Perlena yang kedua nanti orang tua yang 65 tahun lepas itu 18 tahun ke atas jadi yang 18 tahun ke bawah berapa yang sudah perlu suntikan 18 tahun ke bawah itu dia ada sistem imunisasinya yang belum habis itu ha, jadi itulah makanya kerajaan tidak membagi vaksin suntikan vaksin ini kepada mereka seloper 18 tahun ke atas baru orang boleh ambil. sebab ada segala lingkit macam budak bedaklah kan? Dia ada macam PCG, singkatan tingkatan kan. dia masa tu dia punya sistem pertahanan badan ada indusasinya sendiri. Tidak boleh campur. So, ya tuilah kesehatan tak nasihatkan 18 dijawab oleh BGM karena begini, pendaftaran ataupun maklumat yang ketua kampung diminta ialah uh, warga emas yang berumur 60 lebih tahun ke atas supaya di, apa ini, disenaraikan pada mulanya, jadi kami dengan cara kami, kami sudah serahkan senarai nama lebih 400 orang dengan nombor kartu sendiri sekali kepada pusat kesihatan klinik atau BINUNIH jadi apakah orang-orang macam yang sudah kan? kami bagi itu mau didaftarkan semula di BPS <tuk> atau gimana? Sebetulnya eh uh, saya difahamkan kami sebenarnya KKM sama-sama dengan kami. Sebetulnya. Ah, uh, tapi hari ini Ramadhan. Oke. Okay? Jadi selalunya apabila ketua-ketua kampung sudah diminta begitu, mereka akan kumpulkan dengan Ibu Ustaz itu. Eh jadi untuk pengumuman dia Besok ini bukan internet polis, bukan di internet rila menurutkan luar negara yang memakai masker Sebenarnya belum ada Pusat politik bisa Oke ketawa kita ada ucapan kepada beliau Kita berikan uh, just Jadi kalau siapa-siapa yang masih ataupun mau tahu lebih boleh datang ke tempat saya ataupun boleh nanti kita nampil saya saya akan terangkan lebih lanjut Terima kasih. Nah, maksudnya jadi kalau di ada menjualan kah, apa enggak mau ditarik kah, nah, boleh dulu pada beliau ya waktu itu kita menjual kepada. Saya akan berikan satu orang satu polybag sebagai apa ternamanya tanda yang kita ini di samping kita ada masalah handen ini kita juga jangan melupakan bahwa alam sekitar juga memerlukan kita. Oke sekian terima kasih. Berapa? Sepuluh orang ya, satu orang ya. Sepuluh orang saja, pertama, pertama, besar, besar, lebihnya di pukul besar. Jadi kita saja, lagi tidak ada? Pasal lagi nih ah bukan buat tapi sekarang pun kok sudah oke? Oh, jual Jadi, kita sini lah Siapa mau beli tanah, beliau Oke? Okay. Jual tanah murah ya Berkesan dulu Nah dia harap Sudah mendapat kita pakai Bukan lagi Pakai yang lagi isu dipakai jubani Ada waktu dimandungan Gatau tahu tidak bisa satu juga Pakai jubani Sampai tiga hari pakai. Nah jadi Kalau dapat di setengah rasa dulu Boleh tuh Oke okay? Baiklah, demikianlah sebentar tadi uh, acara kita di Kampung Bini Seberang. Terima kasih kepada semua warga penduduk yang sangat-sangat uh, meriah pada petang itu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like Mr. My Channel. Kita bertemu di update video yang akan datang. Peace out.